Bro, kuat, dikati, dulu, oh. Allahu Akbar. tuh allah ya allah? Wah, umpet, umpet nih, Ngajakin petak umpet nih, nih, nih ngajakin petak <laughs> Oh nih, nih nyempil nih, nyempil nih. We them. Wow. Wow, ya Allah, aku pengen punya begini ya Allah, ya Allah, tuh saya nggak nyukup ya Allah. Welcome back maning di channel tonton aja masih bersama saya Samudirab Salbas Kuro Ahmad bro kali ini saya mau melanjutkan game WOTB ya teman-teman kita perang tank kita perang tank bro kita perang tank oh bro thank you buat bang putu gamers yang udah ngasih tahu saya di kolom komentar dan buat bang Raskir atau at Raski underscore Rahman uh, saya coba follow ya uh, cara ngefollownya di mana ya bro? di sini kali oh ini gambar buat bang oh, fine clan enter belum belum belum nanti dulu nanti dulu come on bro ah oh. oh join a clan level 1 oh kotak masuk turnamen bro terima kasih buat bang putu gamer saya sekali lagi makasih buat bang putu gamer sama bang at raskir atau at raski rahman ini so, saya coba tambahkan pertemanan ya saya coba tambahin pertemanan ini ada satu kevram oke saya invite eh mana sih add to friend oke udah lagi saya nambahin Bang Ed, Raski, Underscore siapa ya? Rahman ya. Rahman. Oke, coba kita sort. at Raski Rahman, Raski Rahman, Raski Underscore Rahman. Oh, nggak ada Ednya. Oh ini, Bang Raski Rahman. Coba invite to plan. Add to friend. Oke, okay, udah saya invite ya. Coba saya lihat profilnya. Wah, wow, dia. Wow, man. Wow, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil. Gokil. Buat Bang Raski Rahman. Mantul, mantul. Saya DM nih. Bang Raski Rahman. Rimuru Tempes Rimuru Tempes, siapa nih? Bang Ras Rahman, hai Bang, udah saya invite. Nah, dah tuh Bang Ed Raffi, Rahman. Oh, Bang Dante, Bang Dante. Halo, Bang M. Levi Rohim. Halo, Bang M. Levi Rohim. Wey. Halo Bang, ML Rohim, Oke, ini udah saya ini, ini apa ini? Bang Raski Rahman. Oke, bro. Uh, ini udah, udah saya invite. Bro, saya coba lihat travel. Ah, oh, jauh men, saya jauh banget sama Bang Raffi. Apa, Raski Rahman? Jauh banget bro. Saya baru 13 battle, Bang. Raski Rahman-nya udah, udah seribuan bro. Gokil, tetap bermain game. Oke, okay, saya mau cobain uh, battle. Oke, okay, ini belum ada pencapaian, bro. Belum ada pencapaian, bro. Kita perang, kita perang, bro. Oke, okay, men. Oke, okay. bro. Waktunya kita perang di gurun salju. Always player Awaiting players Awaiting players Mana bro? Lama bro Mariner Itu kita ada scarf 6 5 4 3 2 1 Let's go Oke okay, men eh, Aduh salah pilih Ini bro baca bro Tank baca Biasanya kecil, kecil Tunggu sampai lampu menyala ya guys ya Kita nunggu sampai lampu nyala Kita dekatin musuh Wow Kita nabrak men Itu suara saja udah muncul bro Tahun baru Tanda-tanda pergantian tahun men Tanda-tanda Wow ini men salah salah salah salah salah salah oke okay. sono sono sono sono ini nih nih nih penetration penetration enemy is dead do do do do do do kejar lo sampe kemanapun bro gue kejar lo bro. bro lama ini breed, damage blocker oh. oh mana mana it it it it waduh ini apa ini ini apa ini bro wah numpet nih ngajakin petang umpet nih nih nih ngajakin petang umpet aduh <laughs> <laughs> gokil re gokil okay. men gokil men waduh gua ngeliatin gadis rek. Oke bro kita ke Sonomen. Teman-teman gue dikempur. Gue datang buat nupas semua kejahatan yang ada di sini. Oke Rek, ah oh, no, pasin Rek. Sorry sorry sorry sorry. Satu lagi satu lagi satu lagi. Kejal. bro, kecil lagi bro. Jangan sampai dia nolos bro. tadi satunya mana wah oh, ini nih ini ini, ini, ini, ini, ini. ini. Oh. jih jih kena rek gak kena rek nih lagi lagi punya kuat ke Wow. Wow. Thank you Thank you Pokoknya lo harus mampu sama gue nggak boleh nggak. Eh eh men Mari nari Pergi dari sini Pergi dari sini Pergi dari sini Serius Terima kasih Terima kasih banyak Karena telah membunuh saya gacor doang gue anjir Aduh men Quiet Quiet eh uh, ntar bro. Oh ini di sini Aduh in battle M3 Stuart kue Bro Bro Hai premium ternyata gue nggak ada kuota rek Oh ini gokil nih 76000 Bro uh, udah pernah ada yang nyoba premium pas sama special bundle belum kalau udah ada uh, oh, premium pas dia dapatnya simulation complete mission for all unlock weeks 20 level unlock wah uh, mantep legendary avatar uh, kalau premium pass dia dapat epsilon gold vault special profile background in, instan level oh ya yeah. extra mission for all oh. tentu bagusan yang yang bundle ya bro kayaknya bro bagusan yang bandel oh ini ya Upgrade, oh, get premium pas dia, bro. Wow, gokil ini, rek kecil tapi gokil. Wow, man, kapan gue punya kayak gini, bro? Kapan, bro? Bisa gak, bro? Kira-kira, bro? Yuk, bisa, yuk. Epsilon Red Oke okay. Yuk bisa yuk Bisa yuk Bisa Kita pasti bisa men Oke okay. Ini tadi berapa bro Boy premium Saya mau Ini Ini yang kemarin bro Ini kecil banget bro Epsilon Ini nggak bisa Oke, okay, men. Pengaturan. Masih sedikit, Rek. Saya ngebom dua kali tapi langsung mokat. Ini install poster poster. M3 Stuart Force Ray Oke, okay, kita main lagi, Bro. Ini nggak bisa. Oke, okay, udah pulih. Pertempuran udah selesai. Claim. Pertempuran tadi clear ya, Bro. Oke, okay, man. Claim. Oke. Okay. Bro, gua mau cobain lagi Bro. Oh, uh, M3 Stuart atau Epsilon? Epsilon aja ya, Bro. Oh, Epsilon belum bring, belum punya gue, Bro. Ini M3 Oke, okay, man. Let's go. Kita lanjut perang lagi, Bro. Nanti saya mau uh, nyobain yang premium deh. Saya Samuel Rapsol, spesialis lawannya di sini ada. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. oh langsung, Men. Gua di sesi ini, Men. Ini kita perangnya di Mesir ini, Bro. Ah. Uh... Musuh gimana, Rek? Oh, ini, ini. wih, oh, bro, Awas, bro, awas, bro Kita tabrakan, bro Pelan-pelan oh. tunggu, di. Oh, bro. Mana yang ditembak? Dia gerak-gerak keluar -gerak Re. Mana, Rek? Dia gerak-gerak mulu, Rek Oh ini nih, ini nih, nyempil nih, nyempil nih GAS! WOOOOO Gokil, Rek Gokil itu temen gue, Bro Gokil dia, men Dia udah nolongin gue, Bro Best Capture Oke, okay, men Ini gue malah kayak bajak, Rek Ini nih, siapa yang ngebomin gue, Bro Siapa yang ngebomin gue, Bro sorry buat... Oh ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini Nih, ini, ini Wah! Wow. Pas nih, pas nih, pas nih, pas nih Pas nih, pas nih Ajay, Red, gue kegembur keluar, Red Ajay Red Red, Red gak bisa keluar, Rek uh, uh, uh. uh, uh, uh. weh, Rek, gue disepet, Rek Re. gua mau pergi dari sini, anjir weh, gila lu, Rek, gua di babak pertama tunggu, Rek Gua dendam sama lu gue harus mati sama kue lo mati sama ku ini lo lo mati sama ku ini gua kena kena bro kuat bro Allahu Akbar Allahu Akbar bro Allah bro ini teman gue tak juga bro, kenceng banget bagus wow, men, gokil gokil men senjata mereka men, gila emang, bro bertahan bro, buat teman-teman gue bertahan bro, bro ayo bro, pas itu bro, wow oh, gokil gokil gokil ini. Kokil Meskipun menang Tapi gue mati Meskipun kita menang Kita mati rek Pencapaian hero ini Lah Damage Damage bloket Damage bloket Oke okay. research Oke okay. Factory Nomor terlalu bro Udah bro bro Oke, okay, klaim, thank you, man. Thank you, klaim, thank you. Oke, okay. man, feedback ini apa nih, bro? Install, install, gak to store ke toko. Bro, saya mau change avatar. Kira-kira duit saya itu nyukup nggak? Kalau nggak nyukup ya nggak bisa jadi. Oke ini deh. Biar berubah dikit, bro. Special coba, yang special. Eh, uh, yang premium? Legendari, nggak ada, bro. Baru 15 petel gue, bro, ini lo, ini lo bro, wow, wow, 190, ribu, re, gokil, gokil kau, kau sangat gokil re, kakak banget re anjay, itu kakak banget re, Yuk, kan, nih kakak banget nih, take. Nih, bro. Gagah nih, bro. Nuh, bro. Wow. Wow, kapan gue punya begini, bro? <tuh> oh, nyamuk. Gagah ya, bro? Wow. Ya Allah. Aku pengen punya begini, ya Allah. Ya Allah. Duit saya nggak nyukup, ya Allah. Nggak nyukup, men. Nggak nyukup, men. Gak nyukup Gak nyukup Main ini gak nyukup Main Victory M3 Squad Detail Thank you Buat teman-teman Makasih banyak Yang udah ngasih support saya Buat main game ini Terima kasih banyak kalian Top chair keren Oke saya mau nyoba ini Kalau bisa bro Waduh Coba yang uh, Ini deh kita sekali lagi, Bro. Sambut di Repsol. Uh. Uh, ini yang uh. Keren, Rek. Oke. Oke, Rek. Di sono, Rek. Di sono. Suaranya kayak motor, bro. Bro, gitu, bro. Ya kan? Jalannya kayak ulet. Oh, listriknya tuh. Gombalin warga, kan, Nanti udah oh, roboh-roboh itu. Best capture. Kamu oles, bro. Musuh sudah terlihat, bro. Kita hati-hati. Uh, jangan lupa pasang safety, bro. Oh, Oke. Okay. Sirena udah berbunyi menandakan kita akan perang, Bro. Kita akan perang. Gua udah dua kali wafat, Bro. Udah dua kali meninggal mati maksudnya dalam permainan game ini. Sekarang saya coba membalas dendam saya, Bro. Saya coba membalas dendam saya. Eh, main nggak kena. Balas. 我 cari temen Best capture Bro armor. Oh dia gerak-gerak mulu bro Wow, we mampus lu. Ini siapa nabrakin gue bro? siapa ini siapa nih kejar kejar kejar kejar darah gue masih banyak bro we, we go bro kejar terus gua kena oke okay, come on let's go bro ini teman temen saya temen teman saya, saya kogel kogel man. oke okay. gue nyari lagi kesono men oh gila itu ngelagir sekali bro jak di product lebih mampus lu mampus lu mampus, mampus lu ah! aku menunggumu. sorry teman-teman, saya nggak bisa bertahan, saya nggak bisa ngebantu, saya nggak bisa ngebantu kalian bro, saya udah uh, out lebih dulu bro, kita kalah, kita kalah dalam pertempuran, kita gugur dalam tugas bro. aku so sorry, tiga puluh k klaim, ah, nggak nggak punya duit, Enggak punya duit re RP, oh, no. klaim 7 vs rus tujuh, oke. Okay. Oke. Okay. Uh, notification defeat. Uh, Amin. Okelah, okay thank you, Bro. Thank you buat teman-teman yang udah selalu support channel ini, Bro. Doain saya biar saya punya tank yang lebih mantep Bro. Besok saya mau beli tank, Bro. Di video berikutnya saya mau beli tank yang lebih gede lagi, Bro ini gua ngecerin ini nih, bagus nih bro ada apinya nih bro Uh, tapi kalau kabelnya kebakar men ini harganya berapa men harga harganya lumayan lumayan lumayan oke okay, bro cukup sekian dari saya terima kasih buat teman-teman, buat bang putu gamer saya sekali lagi, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak udah ngebantu saya lewat kolom komentar dan untuk bang ee uh, underscore rahman udah saya invite tadi di pertemanan udah saya inbox juga ya Buat Bang M. Levirohim Buat Bang M. Levi Rohim uh, Tadi saya inbox Bang M. Levirohim Tadi udah saya inbox Oh, Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support Nanti Kalau saya udah nyukup ininya Kita bikin clan Ini ada apa nih pengaturan Makasih banyak ya teman-teman Makasih banyak Makasih banyak Makasih banyak Oke, okay. bro, Jerman, bro, cukup sekian bro, permainan game dari saya, saya kalah dalam uh, pertempuran, saya melep akan melepas ini bro. <laughs> Oke okay, bro, cukup sekian bro, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. By the way, gue pakai dasi SMP uh, sepuh saya ini bro, dasi SMP. <laughs> Oke okay, thank you bro, bye bye see you.